Cookie Ide fellesia. jualan sate mie pentol kesukaan anak-anak sekolah dan di rumah. Ide jualan pentol murah meriah untung berlimpah barokah amin. Pertama, siapkan mie yang sudah direbus. Tiriskan terlebih dahulu setelah mie direbus sampai agak lembek seperti ini ya. Dua. Tambahkan bumbu halus bawang merah, bawang putih. Secukupnya sesuai selera masing-masing. Tiga, tambahkan garam secukupnya. Untuk penyedap mie jangan terlalu asin. Empat, masukkan penyedap rasa secukupnya. 5. Tambahkan merica halus secukupnya. 6. Lalu tambahkan udang yang sudah dihaluskan terlebih dahulu. Atau juga bisa pakai daging hulus biar makin terasa seperti bakso. 7. Masukkan 5 sendok makan tepung terigu. Kegunaan tepung terigu agar mie dapat dibentuk seperti pentol ia terasa kenyal. 8. Tambahkan air secukupnya, lalu uleni adonan sampai tercampur merata. Lalu aduk adonan. 9. Setelah tercampur merata, tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. 10. Tambahkan daun bawang sesuai selera, lalu uleni sampai merata. Campur lagi adonan hingga merata. 11. Tampilan adonan setelah tercampur merata, lalu panaskan air hingga mendidih. Buat adonan bulat seperti pentol bakso. 12. Setelah air mendidih, lalu cetak adonan bulat setelah itu, masukkan ke panci air yang mendidih. Tunggu sampai pentol mengapung ke atas seperti ini. 13. Kalau adonan mengapung, itu berarti adonan telah matang. Setelah matang, pentol ditiriskan terlebih dahulu. 14. Jangan lupa bolak-balik ya guys. 15. Kalau sudah matang merata bisa diangkat lalu ditiriskan. 16. Tiriskan adonan sempol pada wadah. Setelah ditiriskan sampai dingin seperti ini, bisa ditusuk pentol bakso jadi seperti saat pentul ini ya. 17. Setelah adonan sempol dingin, adonan bisa ditusuk seperti pada gambar. 18 siapkan telur dan garam secukupnya lalu kocok lepas untuk baluran saat goreng sempol agar makin renyal dan crispy satu pentulnya guys kocok terus-menerus sampai putih dan kuning telur merata jadi satu 19. Hidupkan kompor, lalu panaskan minyak untuk goreng sempol. Setelah minyak panas, masukkan sete pentol satu persatu. 20. Setelah minyak panas, goreng adonan sempol yang dicelup telur. Jika ada sisa telur, bisa dituang seperti gambar. 21. Goreng adonan sempol sampai matang. Setelah matang jangan lupa ditiriskan terlebih dahulu. Tunggu hingga sate pentolnya berubah warna ya gauis agak kecoklatan. Setelah ditiriskan satu mie siap disajikan dengan saus dan cabai sesuai 22. selera masing-masing. Sajikan sempol mie pada piring saji, lalu tambahkan saus dan kecap secukupnya. Bisa juga dijual ke adek adik di sekitar rumah yang makin untung pastinya. Thanks! For watching, new video.